Hai hai hai Semua orang pasti langsung merasa ketakutan jika melihat hewan buas berkeliaran di sekitar rumah Apalagi jika hewan buas tersebut harimau yang sedang lapar Harimau memang sangat buas dan ganas dan akan menyerang siapapun yang ada di hadapannya saat ia merasa lapar Hal tersebut ternyata pernah terjadi ketika seekor harimau Sumatera di Kabupaten Agam Sumatera Barat kembali mengganas Dua ekor kerbau milik warga Jorong atau Kampung Cubadak Lilin dan Jorong Sari Bulan Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matur jadi mangsa. sontak warga di dua kampung itu pun geger. Ditambah lagi tercatat sudah ada tiga kejadian serupa. Laporan adanya serangan harimau ini kita terima pada hari Jumat kemarin. Ada dua kerbau yang diserang dan satu ekor ditemukan mati. Namun tim saat ini sudah berada di lokasi dan sejumlah langkah sudah kita ambil kata Kepala BKSDA Resor Agam. Meskipun kandang jebak sudah dipasang, namun hingga beberapa hari, harimau tersebut belum ditemukan. Bahkan jejak-jejaknya pun baik di sekitar permukiman warga, maupun di sekitar kandang jebak tidak terlihat. Warga pun menduga jika harimau Sumatera ini sudah kembali masuk ke habitatnya. Meski demikian, patroli akan terus dilakukan hingga seminggu. Belum ada jejak baru yang ditemukan sejak kita pasang kandang jebak, namun patroli dan identifikasi di lapangan masih kita lakukan. Proses evakuasi menggunakan kandang jebak ini kan selama satu pekan. Jika dalam kurun waktu itu tidak tertangkap atau jejak baru tidak lagi ditemukan, maka kandang jebak dibongkar kembali, ujar Kepala BKSDA Resor Agam. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Kepala Bksda Resor agam menduga harimau Sumatera itu muncul sampai ke permukiman warga karena beberapa faktor diantaranya perambahan hutan yang mengganggu habitat harimau dan berkurangnya pakan akibat aktivitas perburuan Aksi harimau yang mengganas di lokasi tersebut sudah berulang kali terjadi. Dari beberapa kejadian yang pernah terjadi sebelumnya, dengan total lima kerbau dan tiga ekor kambing yang jadi korbannya. Dan yang terakhir, dua ekor kerbau jadi korban, karena itulah diputuskan harimau tersebut ditangkap. Mengingat konflik yang berulang di lokasi ini, maka kita putuskan untuk memasang kandang jebak, ujar kepala BKSDA Resor Agam. Kepala BKSDR Resor Agam juga menjelaskan untuk menangkap si Raja Rimba itu, pihaknya memasang dua unit kandang jebak di lokasi yang berbeda. Masing-masing satu ekor kambing menjadi umpan yang diletakkan di dalam kandang jebak itu. Dua unit kandang jebak sudah kita pasang dengan jarak satu setengah kilometer. Kita kasih umpan kambing dan bau kambing ini kan menyengat. Harapannya bisa memancing harimau itu keluar dan masuk ke kandang jebak yang kita pasang. Kata Kepala bksda Resor Agam. Meski sudah memasang dua unit kandang jebak, BKSDA Resor Agam tetap memprioritaskan pengusiran atau penghalauan. Sejak kandang jebak dipasang, pihaknya terus melakukan penghalauan dengan cara patroli di sekitar area konflik. Sebaik-baiknya upaya penanganan konflik adalah penghalauan atau pengusiran. Maka dari itu meski sudah kita pasang kandang jebak, kita tetap lakukan patroli dan penghalauan, tutup kepala BKSDA Resor Agam.